Welcome back to my channel. Baiklah, pada sesi ini kita akan bahas bagaimana tips dan trik melewati dunia internship. Telah kalian dapat bagaikan wahana nama rumah sakit dan puskesmas tempat kalian akan internship. Waktu kalian ngeklik ya di website internship Kemenkes. Jadi siapkan beberapa hal. Pertama, secara umum kita akan bagi menjadi dua aspek, aspek fisik dan mental. Ya, untuk aspek fisik kalian siapkan ya. Apalagi di era pandemi COVID seperti ini, nanti kalian akan dicek screening ya. Entah itu swab atau rapid antibody atau antigen tergantung kebijakan uh, daerah setempat. Dan juga kalian siapkan beberapa ya kebutuhan ya sembakolah, sembilan bahan pokok. Dan kemudian uh, kalian siapkan juga review-review materi ya terutama blok-blok untuk emergensi dan kegawatdaratan serta ilmu kesehatan masyarakat ya, IKM, IKK dan juga kedokteran keluarga ya. karena intensif itu kan akan ditempatkan kalian di IGD, poli, atau di puskesmas tapi uh, pada eh, angkatan saya ini ada perubahan kebijakan ya mana kalau rumah sakit itu hanya ada di stase IGD Nah namun ada beberapa wahana yang mana masih ada stase bangsal dan juga polikliniknya ya Nah itu jadi di angkat saya ada dua pola ya Pola satu itu dimana tiga bulan pertama diletakkan di IGD semua dan juga di bangsal ya jadi satu setengah bulan masing-masing satu setengah bulan di IGD satu setengah bulan pertama yang kedua di bangsal tapi bisa saling sering ya Diacak. jadi ada dua kelompok A dan B lalu di enam bulannya itu dimasukkan ke puskesmas dan jumlah puskesmas uh, berbeda-beda tiap wahana ada yang empat ada juga yang dua ya. minimal dua maksimal empat oke tak, namun ada juga pola kedua ya. pola kedua ini dia langsung menyebarkan dari seluruh anggota misal 12 orang itu dibagi menjadi tiga stase. Stase pertama IGD yaitu stase rumah sakit. Jadi tidak ada bangsal ya di rumah sakitnya. Dan yang stase kedua itu PKMA dan stase ketiga ada PKMB. Nah. Ini berbeda-beda. Ada rumah wahana yang empat puskesmas berarti masing-masing PKMA dan PKMB ada dua puskesmas. Tapi ada juga yang minimal dua. Ya, itu variatif kebijakannya. Lalu setelah kalian dibagi jadwal stase, ada namanya surat tugas ya. Kalian tunggu dulu surat tugas. Surat tugas ini ada dua. Jadi ada surat tugas dari Kemenkes yang langsung bisa di download di website Intensif akun Intensif kalian akun Borang namanya. Nah ada surat tugas yang kedua itu uh, rekap uh, seluruh peserta per provinsi ya itu dalam bentuk PDF dan di share ya. rekapitulasinya itu melalui grup angkatannya. Jadi kolektif dari Kemenkes di korwati diteruskan ke pemimpin dari provinsinya ya kok -ko prof ya baik itu kalau pengalaman saya dikirimkan setelah pemekalan namun kalau surat tugas yang di orang itu ada di uh, surat bisa di download uh, pada hari pemekalan ya Ya selanjutnya setelah kalian dapat jadwal kebetulan nih kalau saya dapat langsung IGD ya tiga bulan pertama nah di IGD ngapain aja kita di IGD itu jadi lebih bersifat kita screening ya tapi tentu ada masih pengawasan dan setiap kita mau ngeresep mau menulis status kita bisa konsul ke dokter definitif maupun juga langsung ke DPJP ya itu seninya berbeda-beda tiap rumah sakit dan tiap pembimbing pun definitif juga berbeda ya jadi nanti kalian di IGD itu nanti membuat uh, suatu rekap borang di mana targetnya itu ada 150 orang pasien ya itu harus direkap dan juga nanti buat kasus ya. laporan kasus itu uh, minimal 5 5 case case yang uh, khas ya. lalu selanjutnya uh, setelah tiga bulan kalau pindah ke puskesmas nah di puskesmas ini nanti kalian akan ada tugas tambahan selain orang 150 itu nanti akan ada membuat laporan UKM nah kalau 5 case yang di IGD tadi itu UKP Usaha Kesehatan Perseorangan kalau yang di puskes ini Usaha Kesehatan Masyarakat jadi ada F1 sampai F6 itu masing-masing komponen F1 itu ada promkes, kedua F2 ada CASE LINKER sama kerja F3, ada pengendalian penyakit ya. F4, e, KIA F3, atau F4. Ya. E, mungkin tertukar F5 itu bagaimana? Pelanggan kasus ya. e, F6 ya. dan juga ada satu mini pro. Ya. Nah, P2M ya. pengendalian penyakit ya. dan F6 itu pengendalian kasus F5 pengendalian penyakit Nah, jadi kalian harus masing-masing dari F1 sampai F6 ini minimal 5 targetnya, Nah, jadi totalnya ada 30 laporan UKM ya. dan juga kalian ada beberapa target komponen-komponen seperti misalnya menolong partus partus ini bisa di IGD atau di PKM tergantung dengan eh, kesempatan kalian um, itu minimal 2 laporan dan di IGD tadi juga ada target-target tindakan ya target infus, target untuk masang ateter ya, menjadi luka beda minor ya, jadi dan nanti itu e, borang itu kita akan ditugaskan untuk berbagi e, prestase per ada kategori usia pasien juga ya, ya jadi itu harus dicicil dan memang ini bergantung dengan kebijakan era pandemi ya di era pandemi memang target orang di relaksasi namun di sebelum pandemi itu lebih banyak ya contohnya saja kalau target jumlah orang itu 400 nah itu diturunkan karena memang sebelum pandemi kan intensif itu 12 bulan di era pandemi ini di relaksasi menjadi 9 bulan ya jangan lupa tadi setiap mau pindah wahana mau pindah tugas kita harus melampirkan surat perintah melaksanakan tugas SPMT ya. nah itu sangat penting untuk klaim ke Banten biaya hidup ya, BBH yang akan dicairkan oleh pusrangun jadi secara administrasi kalian harus teliti paham dan harus lengkap ya. agar tidak keteteran dan nanti saksikan video-video selanjutnya yang akan saya bahas lagi bagaimana tips-tips selanjutnya untuk masing-masing komponen-komponen yang menjadi tugasnya di orang baru. ya stay tune di channel saya.